Sebelum kalian menonton channel aku, jangan lupa klik tombol subscribe Kemudian jangan lupa, -lupa klik tombol lonceng, agar video yang sudah saya buat ini tidak akan terlewatkan Terima kasih, selamat menyaksikan Baiklah teman-temanku sekalian, jadi aku hari ini akan melihat ya Gimana cara uh, Diana Akun Akundinova itu bernyanyi lagu Joker Benar, nggak? Seperti kata-kata orang itu bisa membuat merinding. Seperti itu, oke. Okay, kita dengar langsung aja. Kita buka laptop. tu cuma je Je yang vais, donnez-moi mon bol, mon bol, Je suis dans le noir je suis dans le noir je suis Come a come on, no? ¿Qué? ¿No te había dicho que en Estados Unidos ya analizan Jadi begitulah uh, Diana di Nova yang menyanyikan lagu docker yang lagi marak-maraknya seperti itu. Ya gimana ya caranya supaya kita tuh bisa nyanyi kayak dia kayak gitu dengan suara yang memukau kemudian bisa membuat orang-orang itu menghayati dan merinding seperti itu. Oke, sampai di sini aja uh, channel dari saya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you guys.